Harga emas yang dijual di pegadaian terpantau stagnan untuk cetakan Antam, sementara UBS naik tipis pada perdagangan Selasa, 27 Desember 2022. Berdasarkan informasi dari laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp573.000, masih sama dibandingkan dengan harga pada Senin, 26 Desember 2022. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini masih dibanderol di harga Rp 534.000 atau sama dengan harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dibanderol di Rp rupiah, sementara emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga Rp rupiah atau naik Rp 1.000 dari posisi harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.971.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.909.000, naik Rp 6.000 dari harga kemarin. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.884.000. Sekian harga emas untuk tanggal 27 Desember 2022.